t doa bersama Santo kamilus De Lelis doa ini didoakan untuk orang sakit dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Bapa yang maha penyayang dalam segala hal pada kehidupan kami engkau telah menunjukkan cinta dan perhatian bagi kami anak-anakMu terutama kepada mereka yang miskin dan sakit. Melalui Santo Camillus, engkau menunjukkan belas kasihanmu yang sangat mengagumkan, dan engkau menyambutnya di antara para kudusmu di surga. Kami dengan murah hati menyerahkan tangan Santo Camillus ke atas diri kami dan orang-orang yang kami cintai, dan melalui perantaraannya kami memohon kepadamu untuk memberi kami rahmat berlimpah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Santo Kamilus terbakti, engkau hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas dari banyaknya cobaan hidup yang engkau alami. Dalam belas kasihanmu, bagi mereka yang miskin dan orang sakit, Engkau memperlihatkan dengan jelas bahwa Allah hidup dan peduli. Dalam masa-masa sulit, sering kami merasa bahwa Tuhan tidak peduli dan tidak berpaling untuk melihat penderitaan kami. Karenanya kami berdoa agar engkau sudi membagikan kepada kami imanmu yang teguh dan kuat kepada pribadi Yesus sekalipun kami goyah melalui kami berdoa kepada Yesus agar Ia memberi kami iman yang dituangkan dalam perbuatan baik dan dalam kesetiaan kami pada kehendaknya. Kami juga meminta bantuan doamu kehadiran Allah Tuhan kita untuk menyembuhkan saudara kita. Doa ini disatukan ke dalam tangan Kristus